di kabar pertama kita awali dengan informasi dari Al-2W Ini penting banget untuk keluarga Konoha Mengenai tentunya dukungan di SCTV Music World 2023 Untuk kita semuanya dihimbau Ikuti cara ini kalau SMS persahabat ya. Attention Perhatikan cara SMSnya jangan SMS seperti di postingan SCTV nih Persahabatnya ikuti yang pertama Ketik SMA7 lesti dan berikutnya yang kedua Ketik SMA 8 Spasti sekali seumur hidup Dan berikutnya yang ketiga Ketik SMA 10 Spasti sekali seumur hidup Ini tentunya cara SMS Dukung Dundal Lesi Kejara Di Ajeng SCTV Music Award 2023 Ini informasi langsung dari L2W Mudah-mudahan kita semua yang semakin kompak makin semangat untuk support yang terbaik Buat idola kita Berikutnya juga, persahabat kita lihat di AB di Molinos Sofian, satu jam yang lalu, mengunggah momen spesial yang sangat membahagiakan sekali. Kumpulnya keluarga besar, bersahabat ya. Alhamdulillah, terlihat ayah kejora tentunya, dan ada juga ready di sana. Masya Allah, sedang berkumpul Persahabat ya. Kita bahagia melihat momen ini. Mudah-mudahan rukun terus untuk rumah tangga, Leslar, dan semoga rukun terus untuk keluarga besar, selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Alhamdulillah, Masya Allah pokoknya sehat terus untuk keluarga besar Bunda Lesti dan Papabi, amin kemudian juga bersahabat berikutnya kita lihat di postingannya Lestari Entertainment ini ada salah satu momen yang sangat bikin kita ketawa banget ya, dengan aksi jahilnya Bunda Lesti kejora kepada Papabi, ini ada di vlognya Lestari Entertainment Perhatikan deh pas sahabat ya, tangannya bunda lasik kecara Ini lagi iseng banget nih kepada papa abie Aduh, memang ada aja kelakuan gesrek, Kelakuan jahil yang selalu bikin kita ngakak Masya Allah Momen-momen seperti inilah yang membuat kita pastinya selalu happy Selalu disuguhkan oleh leslar Kegesrekan, keromantisan, kemesraan, Selalu diperlihatkan, selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita, Masya Allah sehat bahagia tersebut untuk Leslar mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik berikutnya juga persahabat kita lihat di postingannya Papa B ini terbaru banget persahabat ya ada tentunya Kak Adi Permana di rumahnya Leslar dan sudah spill persahabat ya project besar yang akan disuguhkan oleh Papa B dan Bunda Lesli yaitu Leslar Music ini akan membuat semua pastinya persahabat terkagum-kagum dengan apa yang akan disuguhkan oleh Leslar Leslar Music adalah salah satu project terbesar idola kesenangan kita Itu disampaikan juga oleh Bang Adi Permana nih persahabat Siap-siap ya. untuk keluarga Konoha Bakal ada kejutan yang akan tentunya spesial diberikan di Leslar Music yang akan tentunya mengeluarkan karya-karya Lesti dan Bilar ini sangat ditunggu sekali bismillah persahabat ya apapun yang dikerjakan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita malam ini mudah-mudahan lancar dan sukses namun di ujung video persahabat ya Bapak Bilar dipanggil langsung oleh Bunda dan Masya Allah memang cute banget pasangan Leslar Selalu paling bisa bikin baper, paling bisa bikin bahagia Doakan yang terbaik untuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, amin Kemudian juga persahabat berikutnya Ini informasi mengenai ajang SCTV Music Award Perolehan voting sementara bunda lasik kejarah, persahabat untuk kategori lagu dangdut duit paling ngetop, Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah berada di nomor pertama dengan voting 468.599 votes. Di nomor duanya ada Rara Lida. Kemudian untuk video klip paling ngetop, Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora pun masih memimpin dengan voting 218.350 votes. Di nomor dua ada Lyudra. Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetep, alhamdulillah persahabat ya Buda Lesti masih memimpin dengan voting 791.618 votes. Dan untuk di nomor 2 ada Afan. kita bangga dengan Lesti dukungan penuh begitu banyak diberikan oleh orang baik, mudah-mudahan makin kompak terus semangat persahabatnya. ya. Dukung terus untuk Lesti. Mudah-mudahan bisa borong piala penghargaan di ajang SCTV Music World. 2023. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan vitamin bahagia, cedukan vitamin terbaru dari Lesnar Family. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Di dunia informasi, di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Ino terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.